Ukraina akhir-akhir ini menjadi sorotan media internasional, negara bekas pecahan Uni Soviet itu kini telah menjadi objek utama dalam hubungan Rusia dengan Barat setelah penumpukan tentara Rusia di dekat perbatasannya dengan disertai serangkaian ancaman dan pernyataan keras dari Presiden Rusia Vladimir Putin. Para pejabat AS mengatakan Rusia telah mengumpulkan 110 tentara di sepanjang perbatasan dengan tetangganya yang pro-barat tersebut. Namun penilaian intelijen belum menentukan apakah Presiden Vladimir Putin benar-benar memutuskan untuk menyerang Ukraina. Namun Rusia menyangkal mereka merencanakan serangan ke Ukraina, Kyiv juga menolak prediksi apokaliptik atas potensi invasi Moskow. Penasihat kepresidenan Ukraina Mihailo Podolyak mengatakan langkah terbaru Rusia tidak mengejutkan. Ini karena Moskow telah berusaha menekan Kyiv dengan melakukan rotasi pasukan skala besar, manuver dan penyebaran senjata secara teratur sejak mengerahkan pasukan di perbatasan musim semi lalu. Sementara para pejabat AS melanjutkan jika Moskow memilih untuk melakukan serangan skala penuh, pasukan penyerang dapat merebut ibu kota Kyiv dan menggulingkan Zelensky dalam waktu 48 jam. Mereka memperkirakan serangan semacam itu akan menyebabkan 25.000 hingga 50.000 warga sipil tewas, bersama dengan 5.000 hingga 25.000 tentara Ukraina dan 3.000 hingga 10.000 tentara Rusia. Itu juga dapat memicu banjir pengungsi 1 hingga 5 juta orang, terutama ke Polandia. Tambah para pejabat, Biden telah bereaksi terhadap penumpukan itu dengan mengirimkan sekitar 3.000 pasukan AS untuk memperkuat sayap timur NATO, sekelompok baru tentara AS tiba di Polandia pada minggu. Kanselir Jerman Olaf Scholz juga mengatakan Jerman siap mengirim pasukan tambahan ke Baltik, selain 500 tentara yang sudah ditempatkan di Lithuania di bawah operasi NATO, Moskow telah mengeluarkan tuntutan kepada NATO untuk menjamin bahwa Ukraina tidak akan memasuki aliansi dan untuk menarik pasukan dari negara-negara anggota di Eropa Timur. Tetapi penasihat keamanan nasional AS Jake Sullivan mengatakan kepada Fox News Sunday bahwa Biden tidak mengirim pasukan untuk memulai perang atau berperang dengan Rusia di Ukraina, menurut hemat analis. Hal yang cocok dilakukan adalah perbaiki hubungan diplomatik dan mencari jalan keluar secepat mungkin agar menghindari terjadinya perang yang hanya akan merugikan kedua belah pihak negara. Setiap hari sekarang, Rusia dapat mengambil tindakan militer terhadap Ukraina atau mungkin beberapa minggu dari sekarang, atau Rusia dapat memilih untuk mengambil jalur diplomatik sebagai gantinya, kata Sullivan. Sullivan muncul se dua pejabat AS mengatakan kalau Rusia telah meningkatkan kapasitas kekuatan tempur di perbatasan dengan Ukraina, jumlah kelompok taktis di perbatasan meningkat menjadi 83 dari 60, menurut laporan Reuters. Kantor Kepresidenan Prancis menekankan kalau perbincangan itu merupakan bagian dari upaya koordinasi sebelum Macron melakukan perjalanan ke Moskow hari ini untuk menemui Presiden Rusia Vladimir Putin. Sehari berselang, Macron akan bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Macron telah mengindikasikan kalau dia akan membahas syarat-syarat deeskalasi krisis dalam rangkaian pertemuan nanti. Awal pekan ini, Macron dan Biden juga telah berbincang perihal situasi terkini antara Rusia dan Ukraina, mereka berkomitmen mendukung Ukraina. Penting untuk menghindari memburuknya situasi sebelum membangun mekanisme dan sikap saling percaya. Kata Macron, seperti diketahui, pejabat AS menyatakan Rusia telah menyiagakan 110 ribu tentara di perbatasan dengan Ukraina. Akan tetapi, intelijen belum menentukan apakah Putin akan benar-benar menyerang negara tetangganya itu. Sepanjang akhir pekan lalu, Macron juga mengadakan pembicaraan dengan PM Inggris Boris Johnson dan kepala NATO Jens Stoltenberg plus pemimpin negara-negara Baltik.